Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara setting BIOS Untuk install ulang Windows 10 UIB Pada sebuah PC all-in-one ya tipenya adalah Axio ini. My PC ini tipenya ada di belakang sini ya. Kita perhatikan. Tipe daripada My uh, Axio ini adalah perhatikan. Nah, ini tipenya ya. Sudah jelas ya? Nah, ini Axio My PC ya tipenya. Axio My PC. Oke, okay, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf di sini pinggir jalan besar jadi suara berisik itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi. Jadi untuk menginstal uh, Axiom My PC ini kita harus menyiapkan sebuah disk ya jatuh dari disk saja. Kita harus menyiapkan sebuah disk yang Windows 10 yang UEFI, namun UEFI-nya itu 32 bit ya. Ini saya sudah persiapkan flashdisk, mereknya bikin ya, flashdisk. Cuman di sini sudah saya, saya masukkan Windows 10 32 bit ya. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Kalau mau install Axio My PC ini harus Windows 10 ya, 32 bit. Nah, kenapa Bang? Kalau 30, uh, tidak 64 bit, kalau 64 bit, saya jamin tidak akan bisa booting ke Prestis ya. Nah, saya jamin. Jadi supaya tidak ada yang komentar Kenapa punya saya bang Tidak bisa booting ke flash disk pada sudah Windows 10 UIP Nah kesalahannya adalah Karena tidak menggunakan Windows 32 bit di flash disk Oke langsung saja ya Kita colok sini kan sudah di belakang ya Colok saja flash disk nah, Seperti Nah ini Oh ya, ini laptop eh uh, My PC-nya belum saya matikan ya. Ini ya, PC-nya belum saya matikan. Jadi kita buktikan ya. Kita buktikan. Tadi nih kita benahi dulu. Kita buktikan bahwa ini My PC itu instalannya Windows 10 32 bit. Perhatikan. Kita klik kanan kita pilih properties nah ini sudah muncul ya Windows 10 nah, ini ada tulisan minus 10 nah ini tulisannya di sini Windows 10 Home ya ini bawaan dari uh, my PC nya ya Windows 10 Home perhatikan operasi ini, ini. sistem tipe 32 bit operation system nah jelas ya jadi supaya tidak salah lagi untuk penginstalan untuk my pc ini ya oke langsung saja ya kita install, flash sudah colok ini saya keluarkan dulu semuanya, sekarang kita restart ya kita restart ini karena ini nah biasanya masih hidup kita reset saja atau kita matikan ya supaya lebih enak kita matikan dulu sedon nah baru kita hidupkan untuk botingnya ya Oke, tunggu dulu proses matikan nah ini sudah mati kayaknya ya sekarang kita, tombol powernya ada di sini ya ada di belakang sini, kita tekan tombol powernya tekan tombol power, langsung kita tekan, ini ya ESC, ya ketika kita tekan tombol power langsung kita tekan ESC nah ya, tekan ESC nah dia langsung masuk BIOS ya untuk menghilangkan ini, kita tekan ESC lagi tekan sekali nah, kita hilang ya nah, ini sudah masuk ke menu BIOS nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita geser ke menu boot untuk penginstalan ya, untuk bootingnya kita geser ke menu boot bagaimana caranya kita geser menggunakan panah yang ada di keyboard ya kalau geser ke kanan gunakan parah anah kanan geser ke kiri gunakan panah arah kiri dan untuk turun naiknya gunakan panah atas dan bawah ini ya oke sekarang kita geser gunakan panah arah kanan ya nah ini sudah masuk di menu boot ya perhatikan di boot operation option priority ya Nah, ini boot. Nah, ini boot option satunya harus kita rubah menjadi playlist ya. Nah, cuman ini yang terblok masih di set up, kita turunkan menggunakan panah ya, panah arah bawah ini. Sampai ke nah ini sudah terblok ya. Boot option satu ini sudah terblok. Nah, di sini kita rubah menjadi playlist yang kita gunakan tadi ya. Kalau saya tadi mereknya pavy ya, tadi flash saya kita enter saja nah ini, enter saja nah ini, flash saya berada di bawah ini ya yang terblok adalah windows boot nah kita turunkan menggunakan panah bawah nah sudah terblok ya sudah terblok, VWP generis flash kita tekan enter saja Nah sekarang sudah berubah menjadi flash kita ya apotasan nah, plastik kita sudah berubah menjadi plastis. tadi boot gun boot windows manager ya tadi sekarang sudah berubah baru kita simpan simpan gunakan F10 ya untuk simpan untuk mempermudah tekan F10 cuma tidak ada muncul ya tidak berfungsi kita kita geser lagi ke sebelah kanan, ke panah arah kanan. Nah, nah ini sudah terblokir, ya. Save, change, and exit. Nah, ini. baru kita tekan enter, ya. Enter muncul seperti ini, tekan enter lagi. Nah, kita biarkan, kita biarkan dia langsung akan booting ke flash disk, ya. Tunggu saja prosesnya. Nah, sudah mulai ya sudah mulai booting kita tunggu Oke sudah muncul ya menu instalasi nah sekarang gunakan Mouse ya kita klik saja next kita klik saja install ini saya menggunakan Windows 10 barusan tadi malam ya saya download untuk Windowsnya di situs resmi Microsoft ya jadi ini Windows 10 30-bit yang terbaru yang saya download ya nanti di sini ketahuan ya nanti ada nah ini sudah muncul sekarang kita kalau kalian punya lisensi di lisensi yang ori silakan isi di sini ya kalau tidak punya langsung kita klik idon idon nah ini ada di dalam sini ada banyak versi Windows ya nah, kalau kalian menginginkan banyak versi ini silakan langsung download di situs, situs resmi microsoft ya, nah tadi karena bawaan dari windows ini windows home windows Full home, kita pilih windows home saja ya, sesuai dari bawaan my pc nya kemudian kita klik next oke okay. nih, perhatikan ini ini, ini updatean dari Microsoft ya Juni 2021 padahal baru saya baru saja saya, tadi malam saya download padahal ini sudah 2022 ya ini cuman updateannya 2021 nah. oke ini tapi yang terbaru ini ya baru saja di download sekarang kita pilih ini kita checklist ya Kita checklist Kemudian kita next Baru kita pilih kostum ya Kita klik kostum Nah di sini Ada beberapa data Data usernya ini Ini windowsnya Nah ini ya Ini ini dari uh, sa, apa namanya hmm, SSD ya. Ini SSD bawaan dari Axio MPC ini ya. Ini SSD-nya ya. Satu dua tiga. Ini Windows Windows SSD-nya ya. Windows bawaan dari Mypc-nya. Kalau ini hard disk ya. Hai tiga empat lima enam ini hard disk hard disk laptop ya itu hard disk laptop kan di dalam itu ada dua ya satu SSD satu hard disk laptop ya anunya ada di dalam kotak sini nah ini kita format ini saya jadikan satu aja ya ini ada satu dua tiga empat ini mau saya jadikan satu saja Nah, cara menjadikan satu kita hapus saja. Kebanyakan ya. Nah, tadi. Nah, ini. Kita adel saja. satu kita saja ya, ini patisi nah, kita cek dulu ini masih yang ini ya bawaan bawaan dari kita yang atas kita dial saja udah habis nah ini kita ini, ini ya ini hardis laptop ya isinya ya ini hardis laptop kalau yang ini yang empat ini adalah hardis apa SSD ya dua empat ini satu dua tiga empat ini SSD ya kalau yang ini hardis laptop ini sengaja saya buatkan jadi satu supaya tidak terlalu banyak nah baru Klik New ya, tanya, apply klik OK. Nah itu cara untuk membuat partisinya ya, apa namanya supaya ada lokalnya ya. Nanti kalau dibaca nanti jadi lokal D ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang ini ya, ini tadi hasil kita jadikan partisi. Nah, ini menjadi tulisan partisi. Nah, sekarang yang perlu kita format adalah ini. Partisi satu sistem ini kita format. Klik oke. OK. Oke. Kemudian partisi 1 ini sama partisi 3 ya perhatikan ini SSD ya satu dua tiga empat ini SSD nya di sini tempat sistemnya Windows nya ya nah ini yang kita format terus sama nomor 3 format klik ok Nah sudah sekarang geser tadi nah ini sudah format ya nah partisi tiganya ini tempat sistemnya ya nah jadi sekarang sudah terblok seperti ini sudah kita format baru kita klik next ya nah ini sudah windows nya sudah mulai jalan ya nah ini sudah nah ini jalan terus nah ini silakan ikuti terus ya langkah-langkahnya Nanti ini dia sampai 100% ya. Bukti saja. Cuman saya berbagi sampai di sini saja bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UAP pada sebuah uh, My uh, PC, PC all in one Axio My PC ya. Namanya Axio My PC, nama tipe daripada all in one-nya ini ya. Okay, semoga bermanfaat. Wabilah yutapik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.